menyimpan file Word ke PDF. Kita coba ya kawan ya. Ini buat yang pemula-pemula aja ya. Kalau yang buat para ahli ya langsung di skip aja. Oke, kita buka dulu filenya sebagai contoh. Tunggu daftar riwayat hidup yang ada di file apa saya ya. Ini dia berbentuk Word. Berbentuk Word ya caranya teman-teman uh, gampang aja cara memindahkannya ini dari file word ke pdf jika teman-teman sudah selesai mengetiknya tinggal menyimpannya aja ya bisa dua, dua file penyimpanan file dan pdf jika ini ingin menyimpan file pdf-nya ini ya klik di pojok kiri atas ini ini ada file oke okay. ada file Baru kita pilih Save as Save as di nah, disini dia ada file name Ada file name Baru save as tipe nah, Save as tipe ini Kita klik Kursonya kita cari Yang ada pdf Nah ini dia pdf Ya dapat ya kawan ya nah, Pdf klik Baru kita Save kan kita tunggu loadingnya berapa saat Ya Dia langsung terbuka di pdf Kebetulan ini pdf saya langsung ini Terbuka ya lihat Di pojok kiri atas Ya begitulah kawan-kawan e, Caranya Ini langsung tersimpan di file ya Langsung tersimpan Terima kasih semoga ini bermanfaat Bagi kawan-kawan yang Pemula seperti saya ini